Selamat sore sobat semua dimanapun berada Pada kali ini saya akan mereview Untuk cara memotong triplek menggunakan cutter Yang pertama Ini jenis cutter merek Kenku Yang tajam Kita gantikan dulu matanya Sobat, sobat, mungkin pada umur 15 sampai 30 yang belum menikah mungkin belum perlu ya. Nanti pada suatu saat ini pasti perlu. Nah matanya segini saja sobat, tekan yang kuat. Kemudian kita gunakan roll penggarisnya Mudah dan rapi kalau menggunakan cutter Ini untuk memotong triplek sekitar 1 mili, 2 mili sampai 3 mili ya Menggunakan cutter Mudah Mari kita coba Ini pasti bermanfaat untuk kalian semua pada saat umur 30 tahunan ke atas nanti, ini sebagai pengalaman saya bagikan, kebetulan lagi ada ada bahannya, saya bagikan. Kalau kita gergaji hasilnya seperti ini. Lihat, tidak rapi ya. Nah, kalau sudah kita cutter, seperti ini. Rapi ya. ini. Oke okay, sobat ini semua saya bikin kandang untuk burung ya, kandang kelinci, burung-burung yang masih dalam kandang kecil. Jadi saya bikin seperti ini lumayan untuk usaha kecil-kecilan sobat semua. Semoga bermanfaat dan terus berkarya. Jangan pernah Uh, mengeluh dan lelah ini saya review buat sobat-sobat semua dimanapun berada semoga terinspirasi dengan usaha ini dengan trik ini semoga uh, bermanfaat bagi sobat-sobat semua sekian dan terima kasih telah menonton video ini Semoga semua sel-sehat selalu Dan terus berkaru Saya ambil di dalam suara l